Cristiano Ronaldo belum kirim ucapan selamat soal Ballon d'Or saya. Karim Benzema mengungkapkan bahwa mantan rekan setimnya Cristiano Ronaldo belum memberikan ucapan selamat atas keberhasilannya meraih Ballon d'Or di bulan Oktober. Ronaldo telah memenangkan penghargaan individu yang terhormat yang dipamerkan di hadapan supporter di kota kelahirannya yang Leung, awal pekan ini sebanyak lima kali. Benzema berbicara tentang Ronaldo setelah bersikeras bahwa ia dulu selalu memiliki impian untuk memenangkan Jawa Emas tersebut, terutama setelah menjadi andalan utama Real Madrid sejak 2018. Saya selalu percaya pada diri saya sendiri, saya tahu bahwa pada titik tertentu dengan kualitas dan ambisi saya, saya bisa memenangkannya, Bola Dior, kata Benzema kepada Telefoot. Itulah mengapa 4 tahun terakhir saya berusaha keras lagi dan lagi untuk mendapatkan trofi ini. Saat ditanya apakah Ronaldo telah memberikan ucapan selamat kepadanya, Benzema menjawab, belum, belum, meski pengharian tersebut diberikan hampir sebulan lalu. Benzema merupakan pemain Prancis pertama yang memenangkan Ballon d'Or sejak dan pada 1998, dan pemain berusia 34 tahun itu ganti membahas topik peluang negaranya mempertahankan trofi Piala Dunia pada edisi 2022 ini di Qatar. Saya bangga bermain di piala dunia ini, kata Benzema. Kami tahu apa artinya. Saya tidak sabar untuk memulainya. Tekanan? Tidak. Hanya ingin segera memulainya. Untuk bisa menunjukkan apa yang bisa kami lakukan di depan jutaan orang untuk mewakili Perancis. Tutupnya. Sebelum gabung Real Madrid, Antonio Rudiger sempat tolak tawaran Barcelona. Saat Chelsea tidak memperpanjang kontrak Antonio Rudiger akhir musim 2021/2022 lalu, bek tengah berpaspor Jerman itu pun memutuskan untuk hengkang Real Madrid secara bebas transfer dan menandatangani kontrak sampai tahun 2026. Meski sudah memperkuat tim asal ibu kota Spanyol, Rudiger ternyata mengakui jika Barcelona selaku rival abadinya dari Los Blancos juga sempat menaruh minat kepadanya di jendela transfer musim panas 2022 lalu. Akan tetapi dirinya melala peluang untuk bermain ke Spotify Kemu, lantaran mengakui sudah mempunyai mimpi bisa bermain di El Real, sehingga pemain berusia 29 tahun itu tak perlu pikir panjang dalam menentukan masa depannya. Tentu saja ada banyak tim yang memberikan penawaran, namun saya hanya mempertimbangkan dua tim yaitu Chelsea dan Real Madrid. Mereka, Barca sempat melakukan kontak, tapi itu mustahil bagi saya, ujaru di Pereverigo. Seperti yang saya katakan sebelumnya, menuju Madrid adalah merupakan suatu hal yang tidak pernah saya pikirkan karena pemain bintang seperti Jim Zidane, Ronaldo Nazario, sampai Cristiano Ronaldo pernah membela tim ini. Jadi, untuk memiliki kesempatan bermain di sana, solid untuk mengatakan tidak. Untuknya, bermain dengan sebuah asuhan Carlo Encelotti, Rubikir masih nampas harus bersaing dengan Iber Milikau dan David Alaba untuk memperebutkan posisi utama di tengah. Real Madrid Kesal Karena Vinicius Jadi Pemain Yang Paling Sering Dilanggar Pemain Real Madrid itu dinilai telah menerima perlakuan yang tak adil di La Liga. Dilansir dari main Vinicius tercatat sudah dilanggar sebanyak 3-4 kali dalam setiap pertandingan Liga Spanyol. Catatan ini jelas menjadi perhatian manajemen Real Madrid. Masalah ini sudah mulai dibicarakan sejak kemenangan Real Madrid atas Mallorca akhir pekan lalu dan semakin parah dalam dua laga terakhir kontra Rayo Vallecano dan KDCF. Pihak klub merespon perlakuan yang diterima oleh Vinicius ini dengan kemarahan, namun mereka juga berharap akan segera diambil tindakan atas masalah yang menimpa Vinicius. Agresivitas Vinicius di lini depan Los Blancos menyebabkan lini pertahanan lawan harus menghentikan Vinicius dengan cara yang kasar. Namun, cara ini jelas berbahaya bagi pemain asal Brasil tersebut. Uji Tuhan, satu lagi pertandingan yang berakhir tanpa cedera. Sampai bertemu lagi Madridistas, dan Vinicius dalam akun Twitternya usai laga kontra dan nansip dari Managing Madrid. Meski tampak percaya diri, disebutkan dalam beberapa media bahwa Vinicius sebenarnya takut menghadapi apa yang akan diterimanya saat Liga kembali bergulir, usai juga Piala Dunia 2022 mendatang. Vinicius merupakan salah satu pemain kunci yang dimiliki Carlo Ancelotti. Sementara Karim Benzema lebih banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan musim ini, Vinicius telah bertransformasi menjadi calon mesin gol Klaus Blancos yang baru. Saat ini Real Madrid tengah duduk di peringkat kedua klasemen sementara dengan torehan 35 angka, selisih dua angka dari FC Barcelona yang duduk di puncak klasmen. Real Madrid terdepan pemburuan Andrew Phillips, wonderkid Brazil. Wonderkid Brazil, Andrew Felip menarik perhatian beberapa klub raksasa seperti Real Madrid, Chelsea, dan PSG. Meski berusia 16 tahun, Andrew memiliki pengaruh besar untuk klubnya Palmeiras. Saat ini, ia memiliki statistik cukup bagus, yakni mencetak 3 gol dan beberapa assist dalam 5 pertandingan bersama Palmeiras. Ketertarikan klub raksasa dari Liga-Liga terbaik dunia merupakan suatu apresiasi besar bagi Palmeiras untuk akademi klubnya. Hendrik menjadi harapan bagi klubnya untuk meningkatkan status akademi klub Palmeiras. Dilansir dari media berhasil Real Bowl, Real Madrid sudah melakukan kontrak bersama Palmeiras mengenai transfer Endrick Felix. Palmeiras mengabarkan tawaran terbesar untuk Endrick saat-saat ini masih dipegang Real Madrid, sebesar 45 juta euro disertai bonus yang hampir mendekati 60 juta euro. Akan tetapi Palmiras masih dalam tahap mempertimbangkan tawaran tersebut. Perburuan Endrick Felipe bukan hanya dilakukan Real Madrid saja, namun Chelsea dan PSG juga tengah bernegosiasi dengan Palmiras untuk mendaratkan Andrew di markas mereka. Terhambatnya proses negosiasi Andrew ke Real Madrid dikarenakan Palmiras saat ini masih menunggu dan mempertimbangkan tawaran besar dari klub lainnya untuk Endrick Felipe.